Seorang hamba mampu untuk senantiasa menundukkan diri dan menghamba kepadanya. Karena nikmatnya pula, kita masih merasakan kehidupan di alam semesta ini. Dan berbagai kenikmatan dan anugerah Allah yang lain, yang bahkan... Kita tidak bisa menghitungnya. Wa inta'udu nekmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nekmat Allah ni, kalian tidak akan pernah bisa. Kemudian, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar kita, junjungan kita. Orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mau mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian kelak. Selanjutnya kita juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid dan pengurusnya yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk kita bisa berbagi ilmu yang insya Allah semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dalam rangka mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la nas la Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa mengamalkan sabda beliau ini shallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita di siang hari ini Tema kita mengenai seorang sahabat yang mulia. Kita mencoba untuk mempelajari hikmah-hikmah penting. Dari kehidupan seorang yang telah mencapai puncak keimanan. Pengorbanan yang luar biasa di jalan Allah. Karena kita di dalam menapaki keimanan merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah butuh profil tauladan karena dengan adanya profil tauladan kita akan lebih mudah ya, untuk menjalani keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan keseharian kalau kita menyaksikan coba kita lihat misalnya kenapa ya orang-orang itu pada mau mengikuti Gaya-gaya tertentu, fashion-fashion tertentu ya, yang lagi tren, yang lagi booming. Karena ada profil yang mereka ikuti, ada idola. Itu yang mendorongnya untuk kemudian melakukan hal-hal tersebut. Walaupun apa yang mereka ikuti sering sekali bukan dari kalangan orang-orang baik yang soleh. Ya. Maka di dalam agama pun demikian. Ya, yeah. kalau kita melihat kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an itu mengandung kisah-kisah yeah. yang bisa kita petik pelajarannya, kita ambil hikmahnya terutama kisah-kisah para nabi dan para rasul orang-orang baik yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketinggian iman yeah. tujuannya apa? supaya kita orang-orang yang beriman ini lebih termotivasi, lebih terdorong ketika kita membaca sejarah mereka bagaimana keimanan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana kesabaran mereka begitu pula di dalam sunnah Rasulullah salatu wassalam makanya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90 Allah menyatakan Ulaikalalladina hadahumullah, fabihudahumuktadi. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk kepada mereka. Maka selanjutnya Allah tuntunkan kepada kita fabihudahumuktadi. Maka dengan petunjuk mereka hendaknya engkau menirunya wahai Nabi saw. Nabi kita diperintahkan mengikuti langkah Perjuangan orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul sebelumnya, apalagi kita, ya. maka Allah memuji orang-orang yang mau mengikuti tauladan-tauladan baik, orang-orang salih di masa lampau, di antara orang-orang salih di masa lampau yang diridhai oleh Allah adalah para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mau mengikuti mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. di dalam Surat at atau ayat yang ke-100. Allah menyatakan orang-orang ya. terdahulu, kata Allah, yang sudah lampau keislamannya baik dari kalangan al-muhajirin ataupun dari kalangan al-ansar. Lalu apa kata Allah? Wal ladhin tattabauhum bi ihsan. Serta orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan cara terbaik. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, memang manusia itu butuh tauladan, contoh profil yang diikuti. Yeah. Karena memang watak karakter asli dari manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah Rohimahullah, beliau menyatakan anas kasir bil koto. Manusia itu, kata beliau, Laksana seperti gerombolan burung. Bagaimana gerombolan burung? Yush gerombolan burung itu sebahagian darinya akan meniru sebahagian yang lain. Jadi memang manusia itu wataknya, ya, karakter aslinya suka mencontoh, meniru. Nah kalau yang kita jadikan sebagai idola, yang selalu kita baca, yang selalu kita ikuti, adalah orang-orang yang tidak mempunyai keimanan orang-orang kafir atau orang-orang fasik yang suka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang berpengaruh di dalam kehidupan kita ya. tapi kalau yang kemudian kita idolakan kita ikuti sejarah hidupnya ya, kita ikuti bagaimana perjuangannya adalah orang-orang baik orang-orang salih semacam para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan lebih mudah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena ada profil Tauladan yang menjadi idola kita dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu cara mengatasi turunnya keimanan adalah dengan membaca sejarah orang-orang soleh nah kalau kita baca bagaimana perjuangan mereka ya, kemudian beratnya, sulitnya mereka menegakkan agama bagaimana rintangan yang mereka hadapi nah kita baru tahu bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya ini akan memberikan motivasi memberikan kekuatan ya ternyata orang-orang saleh ini jauh lebih daripada kita bahkan rintangannya lebih berat lebih sulit ya. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau sudah merasa sesak dadanya sakit hatinya karena omongan karena pelecehan dari orang-orang musyrik ya karena ejekan dari mereka dan sebagainya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingat kembali sejarah nabi-nabi dahulu terkadang beliau menyatakan rahimallahu Musa yeah. semoga Allah merahmati Musa alaihi salam laqad udhiya biakfar min hadza fa yeah. kata beliau semoga Allah merahmati Musa alaihi salam Musa itu telah diganggu Disakiti oleh kaumnya lebih daripada Apa yang aku rasakan Tetapi beliau an Anihissalatu wasalam Memilih untuk bersabar Akhirnya beliau bersabar Maka ini Termasuk Pelajaran yang memang akan Menguatkan keimanan Coba kita akan membaca uh, Sejarah perjalanan dari sahabat yang mulia, yaitu Salman al-Farisi, wassallallahu taala anhu. Kisah beliau ini menakjubkan. Karena saking menakjubkannya, Rasulullah saw ketika diceritakan oleh Salman tentang perjuangannya sampai ke kota Mekah, sampai ke negeri Arab, dan sampai ke kota Madinah, sampai dia bertemu dengan Nabi saw. Nabi saja kemudian menceritakan kisahnya beliau ini kepada sahabat-sahabatnya okay. maka ini adalah kisah yang perlu untuk kita simak sebagai tauladan kita di dalam kehidupan khususnya ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu SWT ada hikmah-hikmah penting yang bisa kita pelajari dari perjalanan kehidupan dan keislaman beliau R.A Kisahnya ini cukup panjang. Mungkin kalau saya baca satu persatu sesuai dengan riwayat yang disebutkan kayaknya akan, sehingga saya akan kisahkan dengan redaksi tentunya dari saya dari riwayat yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga yang selainnya. Dan riwayat ini dihasankan oleh Seorang ahli hadis di masa ini, yaitu oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah Taala di dalam kitabnya Silsilah Al Ahadis As Syiha pada jilid yang kedua halaman 593. Ya, sebelum kita sebutkan kisahnya secara panjang kita mengenal terlebih dahulu secara ringkas siapa Salman al-Farisi nama beliau dikenal dengan Salman bin al-Islam begitu terkenalnya Salman bin al-Islam beliau seorang yang berasal dari negeri Asbahan Asbahan itu sekarang Letaknya eh, Di Selatan kota Teheran Mana Teheran? Iran Itu Asbahan di, apa, di selatannya kota Teheran Berarti beliau berasal dari negeri Persia Makanya namanya Al-Farisi karena memang asalnya dari Persia. Beliau ini lahir dari keluarga kaya. Bapaknya seorang tokoh masyarakat di kampungnya, di negerinya. Dan dari keluarga terpandang. Oleh karena itu beliau disekolahkan oleh ibunya di sekolahan yang ada pada waktu itu. Untuk mempelajari bahasa Persia. Dan beliau radhiyallahu an adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan oleh para sahabat yang lain. Datang dalam sebagian riwayat di mana sahabat Muhajirin dan sahabat Anshar itu saling berebut Salman ini dari siapa? Dari golongan muhajirinkah atau dari golongan ansorkah maka tatkala didengar oleh Nabi SAW beliau menyatakan salman minna ahlil bait salman dari golongan kami ahlil bait tapi sayangnya riwayat ini riwayat lemah, yeah. paling tidak kita tahu, kalau ada riwayat seperti ini tentang salman, ini riwayat lemah, dilemahkan oleh syekh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah di dalam kitabnya Da'iful Jami' Ada riwayat yang sahih tentang kemuliaan beliau satu saat tatkala para sahabat duduk di sekitar Nabi SAW Maka turunlah surat Al-Jumu'ah kepada Nabi SAW sampai kepada firman Allah wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim dan ada yang lain kata Allah belum menyusul mereka di dalam kebaikan dan keimanan maka para sahabat bertanya manhum ya rasulullah siapa mereka itu ya rasulullah maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepada Salman lalu beliau menyatakan laukanal imanu indas surayya lana lahu rijalun au rajulun min haula kalau seandainya keimanan itu ada letaknya di atas bintang sana akan dicapai oleh orang-orang seperti Salman ini yeah. ini menunjukkan kemuliaan Salman yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu wa alaihi wasallam. Nam, Salman al-Farisi ini disebutkan di dalam kitab-kitab hadis ada 60 riwayat hadisnya lebih kurang. Al Imamul Bukhari dan Muslim mengeluarkan secara bersamaan hadis Salman al-Farisi hanya 3 buah saja. Ya jadi jadi yang sama-sama dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Salman Al-Farisi hanya ada tiga buah. Adapun yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari saja tanpa Al Imam Muslim ada satu hadis. Dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tanpa Al-Imamul Bukhari ada tiga hadis. Ya. Ini tentang periwayatan hadis-hadis beliau, RA. Beliau termasuk dari ulama sahabat, orang alimnya di kalangan sahabat. Jadi, sahabat itu juga kayak kita, ada yang alim, ada yang biasa aja. Ya, tergantung sejauh mana dia menimba ilmu dari Rasulullah. SAW. Tapi, serendah-rendahnya keimanan atau keilmuan para sahabat itu jauh lebih tinggi dibanding kita itu sudah pasti. Enggak usahkan kita, ya. Ulama-ulama tabi'in saja yang datang setelah generasi sahabat, dia tidak akan mencapai kemuliaan seorang sahabat walaupun hanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat. Ya. Karena tidak ada amalan saleh yang bisa mengimbangi kemuliaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Salman adalah sahabat yang sangat mulia termasuk tokoh agama, ulama di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Salah satu riwayat yang menunjukkan ketinggian dan kekuatan pemahaman Salman Al-Farisi terhadap Islam. Dahulu Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi dengan Abu Darda. Ya. Karena Nabi waktu sampai ke kota Madinah, beliau selalu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. maka beliau persaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda satu saat Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya Abu Darda lalu dia melihat istrinya Umud Darda Umud Darda dalam keadaan berpenampilan, berpakaian yang sangat bersahaja bahkan cenderung ya yeah. Lalu ditanyakan oleh Salman Al-Farisi, kenapa engkau wahai umur Darda dengan penampilanmu yang seperti ini? Seolah-olah engkau ini wanita yang tidak bersuami. Yeah. Maka jawaban umur Darda, saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkan dunia. Artinya dia tidak lagi peduli kepada istrinya. Dia nggak mau istrinya karena Abu Darda ini ibadahnya luar biasa sampai-sampai mengabaikan urusan rumah tangganya, termasuk hak istrinya, jadi istrinya untuk apa berhias, Abu Darda aja nggak mau, gitu yeah. sampai kemudian Salman Al-Farisi menanti kepulangan Abu Darda yang waktu itu tidak ada di rumahnya maka datanglah Abu Darda lalu mereka Uh, dihidangkan makanan oleh istrinya maka Abu Darda mempersilahkan Salman untuk makan ya layaknya seorang tuan rumah kepada tamunya makanlah maka kemudian Salman pun meminta untuk Abu Darda ikut makan maka kata Abu Darda aku nggak makan karena aku soim ini saim aku berpuasa lalu Salman Al-Farisi memaksa kepada Abu Darda makan makan. Ya. aku tidak akan mau makan makananmu sampai kau ikut makan bersama ya, ini yang dikatakan oleh Salman kepada Abu Darda maka akhirnya keduanya makan ya. sampai datanglah waktu malam Salman Al-Farisi minta untuk minta izin untuk beristirahat tidur di rumah Abu Darda ternyata ketika mereka di malam hari tidur maka Abu Darda ini dari awal malam sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam dan memang begitulah kebiasaannya dari awal malam dia sepanjang malam dia sholat malam nah ketika ada salman, salman menahannya tidurlah sekarang bukan waktunya untuk sholat, tidur maka kemudian Abu Darda kembali tidur lalu Abu Darda ini kembali bangun di pertengahan malam maka ditahan oleh Salman tidurlah. saatnya bukan untuk sholat saatnya untuk tidur sekarang untuk istirahat nah ketika di akhir malam ya, maka barulah Salman al-Farisi bangun dan dia mengajak Abu Darda untuk bangun bersamanya. Kemudian keduanya sholat bersama-sama untuk melaksanakan sholatul lail di malam tersebut. Lalu kata Salman keesokan harinya kepada Abu Darda memberi nasihat kepada Abu Darda. Kata Abu Darda eh, kata Salman al-Farisi inna li hakon. Ingat Abu Darda. Bahawa Allah mempunyai hak kepada dirimu. Walinafsika ya. aneika hakkan. Dan dirimu juga punya hak atas dirimu sendiri. Waliahlika aneika hakkan. Keluargamu juga punya hak atasmu. Faatih ya. kulladi hakin hakku maka setiap yang punya hak engkau tunaikan haknya. Jangan ibadah ibadah ibadah ibadah terus. Yang lain juga punya hak. Dirimu pun punya hak untuk diistirahatkan, keluargamu pun punya hak untuk ditunaikan urusannya, kepentingannya, keperluannya, kebutuhannya. Ya, maka Abu Darda ternyata marah dengan ini, nggak terima. Ya, sehingga apa yang dilakukannya dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Nabi menyatakan Sadaqah Salman Salman itu benar ucapannya Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Ini menunjukkan ketinggian Ilmu dan pemahaman Salman Al-Farisi Bahwa orang hidup itu bukan hanya sekedar Ibadah-ibadah-ibadah-ibadah ya? Orang hidup itu harus menunaikan hak-hak Dari orang yang punya hak Allah punya hak terhadap kita. Kita beribadah. Ada waktunya ibadah. Ya, Keluarga kita punya hak. Ada waktunya kita menunaikan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Jangan ibadah terus. Menunaikan tanggung jawab kepada keluarga. Kalau kita niatkan dalam rangka melaksanakan amanah yang Allah berikan juga bernilai ibadah sebenarnya. Ya. Dan juga diri kita mempunyai hak untuk diistirahatkan. Ada waktunya di mana kita berikan haknya sehingga badan ini tidak gampang merasa jenuh untuk ibadah karena badan kita ini diumpamakan seperti hewan tunggangan Coba antum perhatikan hewan tunggangan kalau hewan tunggangan itu dipakai secara terus-menerus untuk ibadah untuk dikendarai kira-kira dia lama-lama berhenti nggak mogok nggak mogok nggak mau jalan ya begitu juga kendaraan kita yang bermesin ini kalau dipakai terus nggak pernah diservis nggak pernah diperhatikan lama lama mogok nggak ya mogok ya maka setiap bahagian ini mempunyai hak begitu pula dengan badan kita ini diantara pelajaran yang menunjukkan tingginya keilmuan Salman al Farisi radhiyallahu an Salman Al-Farisi ini terkenal dengan kesuhudannya. Ya. Beliau hanya digaji sebanyak lima ribu dirham. Dan lima ribu dirham ini beliau habiskan dengan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sedangkan untuk yang beliau makan, beliau membuat makanan yang beliau jual dan beliau makan sendiri. Ini kesuhudan dari Salman al farisi Robiyyul Lahu'an. Dan beliau enggak punya rumah. Di mana beliau tinggal, di mana ada tempat yang bisa berteduh maka disitulah beliau akan menginap. Ya, kalau sekarang ada jembatan-jembatan, ada halte-halte, ada tempat berteduh, maka di sanalah beliau akan tinggal untuk sementara. Nanti cari lagi tempat yang lain. Itulah kehidupan Salman Al-Farisi. Ya, ini menunjukkan kezuhudan beliau terhadap dunia. Ya. dan semangatnya beliau untuk akhirat. Dan diantara keajaiban dari kisah beliau, yang sekaligus menunjukkan kezuhudan dan kerendahan hati beliau, beliau ini pernah diangkat di masa Umar ibnul Khattab sebagai gubernur untuk wilayah Madain. Madain ini sekarang dekat berada di dekat Baghdad, Irak. Ya, ini kota lama. Beliau diangkat sebagai gubernur di wilayah tersebut Sampai suatu saat ada orang yang belanja ke pasar Dia beli eh, bahan makanan untuk eh, Dia beli apa? makanan hewan ya. Yang diberikan kepada ontanya atau kepada kudanya begitu. Lalu biasa kalau di pasar itu ada Orang-orang yang bekerja untuk memikul barang orang lain Apa namanya sih? Kalau di bandara kan porter ya namanya ya untuk nangkatin barang lah gitu, ya kuli kuli panggul kuli panggul, ya. Yeah. Maka ketika orang ini selesai belanja dari, dari kebutuhan makanan hewannya, dia nggak bisa ngangkat sendiri. Lalu dia lihat ada orang di situ yang diperkirakan oleh dia bahwa itu adalah kuli panggul, maka dia panggil. Nih apa engkau angkut barangku, aku bayar. Maka diangkutlah oleh si kuli panggul ini tadi. Berjalan berjalan berjalan ketemu dengan ya kaum muslimin yang ada di kota itu yang kenal dengan Salman Al Faris, ini Salman Al Faris. Sehingga mereka mengatakan masing-masing yang kenal dengan beliau menawarkan untuk mari saya yang memikulkan wahai Salman gitu. Ya. Tapi beliau tidak pernah mau. Dan orang ini terkejut, yang punya barang terkejut, ini ini gubernurnya gitu. Ini gubernurnya. Ya, mau memanggulkan barang sebagai kuli panggul dan beliau menolak kecuali sampai di tempat yang dituju. Dan tidak ada seorang pun yang boleh membantu beliau. Begitulah kehidupan Salman Al-Farisi. Ya, bagaimana enggak hebat orang-orang dahulu dan maju? Ya. Karena yang memegang tampuk kekuasaan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa taala. Merakyat. Merakyatnya bukan hanya sekedar blusuan. Iya kan? Ya blusuan itu bagus, ya kan supaya tahu kondisi keadaan rakyat itu bagus. Tapi lebih daripada itu, ya. Kadang kan sebagian ya kita nggak tahu ada juga yang pencitra apa pencitraan gitu ya. Tapi kalau ini nggak, Memang begitulah beliau, bahkan beliau memanggul barang orang yang butuh untuk dipanggul tanpa bayaran. Nah, dan kisah-kisah seperti ini, banyak dari para sahabat Rasulullah SAW yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Ini Salman Al-Farisi. Beliau meninggal pada usia 80 tahun. Ketika beliau akan meninggal, beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Kala itu beliau dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas datang dari negeri Kufah menemui Salman Al-Farisi. Beliau mengucapkan salam, kemudian duduk di dekat Salman Al-Farisi yang sedang sakit parah. Ini sakit yang kemudian beliau meninggal karenanya. Maka didapati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi sedang menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuatmu menangis? Mayu padahal engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah engkau tidak ingat kemuliaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya engkau adalah orang yang mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembebasan-pembebasan yang ada setelahnya artinya engkau ini orang mulia ya engkau orang yang saleh kenapa engkau menangis seperti ini apa yang membuatmu menangis ya. maka kata Salman Al Farisi radhiyallahu anhu Demi Allah tidaklah yang membuatku menangis karena aku cinta kepada dunia. Tidak pula yang membuatku menangis karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatku menangis setelah usiaku 80 tahun adalah karena kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah mewasiatkan kepadaku, janganlah perbekalan yang engkau punya, yang engkau simpan dari kesenangan dunia ini, melainkan hanya seperti perbekalan seorang musafir yang berjalan jauh, hanya secukupnya saja. Ya. Dan aku khawatir kata beliau, bahwa simpanan hartaku lebih daripada apa yang aku butuhkan. Ya. Luar biasa. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. SAW. Kalau beliau saja menangis dalam kondisinya yang sangat sederhana, sangat bersahaja, sangat zuhud, karena khawatir bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kita yang rekeningnya bengkak-bengkak itu bagaimana? Ya, Ini tauladan dari orang-orang soleh bahwa kita harus berpikir di dalam kehidupan ini. Harta yang kita simpan itu harus kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah. Apa jawaban kita kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala? Yang jelas ada dua pertanyaan yang akan diajukan. Min aynat ya. tasabtahu wa ila aynat anfatthahu. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau menggunakannya. Ya. Ini yang selalu membuat orang-orang soleh itu hatinya bergetar. Ketika mereka mempunyai harta. Nah, kita berpindah kepada kisah bagaimana keislaman beliau, Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui tentang kemuliaan beliau dari apa yang telah saya sebutkan tadi, beliau Rasulullah SAW an, adalah anak seorang tokoh masyarakat yang ada di negerinya. Ya, beliau tinggal di sebuah kampung ya di sebuah tempat yang bernama Jay. Jay ini salah satu kampung atau desa yang ada di kota Asbahan. Ya Asbahan itu di mana? Di sebelah selatan Teheran kalau sekarang Iran. Ya karena memang beliau seorang yang berbangsa Persia. Lalu bapaknya orang seorang yang kaya raya, punya tanah yang luas, tuan tanah. Yeah. dan bapaknya sangat sayang kepada beliau beliau ini ditugasi oleh bapaknya untuk menjaga api yang mereka ibadahi karena agamanya dahulu majusi orang-orang persia banyak yang dahulunya mereka beragama majusi, mereka itu majusi yang mengibadahi api Nah tugas Salman Al-Farisi adalah menjaga api di rumahnya supaya jangan sampai api itu pernah redup. Jangan sampai redup. Ya. Beliau yang akan selalu membuat api itu menyala dengan baik. Satu saat, bapaknya ini biasanya bapaknya selalu pergi ke mereka punya tanah yang luas yang digunakan untuk uh, kehidupan keluarganya. Jadi ya, olah tanah itu ya sebagai tanah produksi gitu. Ya ditanami, kemudian mereka memproduksi, mereka berjual beli dari penghasilan tanah tersebut. Suatu saat bapaknya karena sibuk, bapaknya sedang membangun sebuah bangunan di rumahnya, maka diperintahkanlah Salman Al-Farisi ini untuk melihat tanah tersebut. Ya mengontrol pekerjaan yang ada di sana. Maka bapaknya berwasiat, engkau kerjakan pekerjaanmu dan jangan sampai engkau teralihkan dengan kepentingan-kepentingan lain maka dikirimlah Salman Al-Farisi di tengah jalan Allah menagdirkan bahawa Salman Al-Farisi ini melewati sebuah gereja maka beliau melihat ke dalam gereja tersebut beliau lihat ada orang-orang yang di dalam gereja itu sedang beribadah Ya Biasanya, kalau Nasoro menyanyi, ya. tapi hal itu membuat beliau menjadi terperangah. Sehingga, beliau berpikir bahwa ini agama lebih baik daripada agama kami yang menyembah api. Maka, beliau ikuti mereka sampai sore, sampai beliau lupa tugas yang di, diminta oleh bapaknya tadi. Setelah sore hari, bapaknya akhirnya mengirim orang. Untuk mencari Salman Al-Farisi. Maka beliau pun pulang. Ya, sampai di rumah. Beliau nyatakan kepada bapaknya. Wahai bapakku. Bapaknya bertanya. Kemana engkau? Bukankah sudah aku katakan kepadamu. Engkau tunaikan tugasmu. Dan jangan teralihkan dengan yang lain. Lalu dia menjawab. Bapakku aku melihat sebuah tempat ibadah. Gereja. Di dalam gereja itu ada orang-orang yang sedang beribadah. Dan aku berpikir bahwa. Agama mereka itu lebih baik daripada agama kita. Ya. Agama kita yang menyembah api. Maka disitulah bapaknya marah, murka bapaknya. Ya Sehingga terjadi perdebatan hebat. Antara Salman Al-Farisi dengan bapaknya. Salman Al-Farisi bersikuku bahwa agama itu lebih baik. Sementara bapaknya mengatakan tidak agama kita, agama majusi yang lebih baik nah karena bapaknya kalah argumen dengan Salman, biasa apa yang dilakukan orang tua biasanya kalau sudah kalap Hah? menghukum anaknya maka bapaknya ini lalu me merantai ya, mem mempasung Salman Al-Farisi di rumahnya sehingga beliau tidak bisa kemana-mana tapi beliau sebelum pulang, beliau sempat berpesan kepada orang yang ada di gereja itu kalau beliau bertanya kepada orang yang di gereja itu ini agama asalnya dari mana kata mereka ini agama asalnya dari Syam dari Syam, wilayah Syam ya Syam itu kalau sekarang wilayahnya masuk yordania Palestina Syria dan Libanon itu semua Syam ya ini asal uh, agama ini asalnya dari Syam. Lalu apakah ada yang akan datang dari Syam mengunjungi kalian? Nanti akan ada rombongan datang dari Syam. Mereka datang kemari dan mereka akan kembali ke negeri mereka, ke negeri Syam. Ya. Maka Salman Al-Farisi berpesan kalau ada nanti rombongan yang datang dari Syam beritahukan kepadaku Aku ingin ikut bersama mereka. Jadi ketika beliau dipasung oleh bapaknya beliau... Tidak bisa kemana-mana. ya Suatu saat datang surat kepada beliau dari orang-orang yang ada di gereja. Sampai kepada beliau bahwa rombongan dari Syam telah datang. Maka beliau mencari cara bagaimana lepas dari pasungan tersebut dan beliau bisa. Beliau lepas, maka beliau kemudian menyusul ke gereja itu dan ikut bersama rombongan ke negeri Syam. Ya. Lalu beliau bertanya, "Siapa orang yang paling mulia di antara kalian yang beragama, beragama ini di negeri Syam? Disebutkan seorang uskup, uskup ya namanya ya? Dalam riwayatnya pun disebutkan uskup begitu ya, seorang uskup Fulan gitu disebutkan tidak disebutkan namanya. Maka tinggallah dia di gereja itu bersama uskup tersebut. Tapi ternyata uskup ini bukan orang yang baik, akhlaknya..." Kemudian cara agamanya, jadi beliau kecewa ketika melihat uskup ini. Dan uskup ini apa kerjaannya? Jadi jamaah gerejanya itu dia minta untuk setiap ada pengajian apa sih namanya? Ya pokoknya gitulah ya. Ah, ya semacam itu kebaktian berkumpul di gereja. Kemudian mereka diminta untuk sedekah, menyumbang. Nah hasil sumbangan itu kemudian diumpeti oleh dia dipakai sendiri nggak disalurkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan itu berlangsung bertahun-tahun lama ya sampai banyak itu simpanannya penuh dan itu semua diketahui oleh Salman al-Farsi tapi Salman sabar ya. sampai kemudian uskup ini meninggal dunia ketika dia meninggal dunia jemaahnya datang ke gereja ingin menguburkannya kata Salman Al Farisi, "Tahukah kalian orang yang selama ini kalian muliakan yang akan kalian kuburkan ini?" Orang ini demikian-demikian disebutkan kejelekan-kejelekannya oleh Salman Al Farisi. Ini uskup kalian yang kata kalian adalah orang terbaik di antara kalian yang beragama ini. Ya, dan aku tahu tempat dia menyimpan harta kalian yang selama ini kalian sedekahkan. Maka kemudian ditunjukkan oleh Salman Al Farisi dan memang ya di sebuah tempat itu banyak sekali harta yang selama ini mereka infakkan, mereka sedekahkan dikumpul di sana. Ada yang bentuknya emas, perak, perhiasan segala macam. Akhirnya mereka tidak jadi tidak jadi untuk mengubur uskup ini tapi mereka salib. Dan mereka lempari dengan batu karena saking jengkelnya. Lalu mereka angkat Orang lain sebagai uskup untuk menggantikan yang sudah meninggal. Nah, uskup yang diangkat, uskup yang baru ini, masya Allah. Sampai kata Salman al-Farisi, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak sholat lima waktu, maksudnya bukan Islam agamanya, tapi orangnya sangat baik, sangat zuhud terhadap dunia, sangat rajin ibadah." Ya, menurut keyakinan mereka pada waktu itu, sebelum diutusnya Nabi, agama Nasrani itu adalah agama yang benar, agama yang hak. Nah, uskup yang baru ini masih berpegang dengan injil yang asli, ya. dan kata beliau, "Sebelumnya tidak pernah aku mencintai seseorang seperti aku mencintai dia, ya. sampai kemudian uh, uskup ini sakit dan menjelang ajalnya." Ketika menjelang ajalnya, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang waktu itu masih dalam agama Nasrani mengatakan, "Siapakah orang yang engkau wasiatkan kepadaku untuk aku bisa tinggal bersamanya yang dia berada di atas agama kita ini, yang dia seperti engkau, sama seperti engkau." Maka uskup itu mengatakan, "Engkau datangi seseorang yang berada di wilayah Mausil. Dia beragama sama dengan kita dan dia sama sepertiku. Mausil itu wilayah di dekat dengan Baghdad, daerah Irak. Jadi dari Syam akhirnya beliau kembali lagi ke Irak, ya daerah Mausil namanya. Sekarang apa namanya Mosul ya? Nah itu beliau akhirnya tinggal. Dengan uskup ini dan beliau dan beliau dapati sama persis seperti uskup yang mewasiatkannya di atas agama nasraniyah yang masih murni, Injil yang masih murni, orangnya zuhud terhadap dunia, rajin ibadah, akhlaknya luar biasa dan sebagainya. Ya. Sampai kemudian uskup ini mau meninggal dunia, lalu dia bertanya hal yang sama, siapa yang kau wasiatkan kepadaku agar aku bisa tinggal bersamanya dan aku beribadah bersamanya? Maka diwasiatkan kepada beliau engkau datangi wilayah Nasibin. Ya. Nasibin itu sekarang masuk wilayah Turki. Ya. Dekat provinsi yang namanya Mardin. Jadi dari Irak ke Turki. Maka datanglah beliau dan menemui uskup yang ditunjukkan dan memang ia. ya, Orangnya sama seperti yang sebelumnya. Ketika dia akan meninggal dunia, maka diajukan pertanyaan yang sama. Jadi ini orang-orang memang sudah tua-tua gitu. Ya. Diajukan oleh Salman pertanyaan yang sama. Siapa orang yang kau wasiatkan kepadaku? Aku, aku bisa tinggal bersamanya dan aku bisa beribadah bersamanya. Maka beliau tunjukkan kepada seseorang di wilayah Amuria. Amuria itu juga masih dari wilayah Turki ya. Tapi di provinsi, provinsi yang berbeda. Amuria ini kota lama yang dulu dikuasai oleh Kekaisaran eh, Bizantium, tapi kemudian kota ini menjadi kota mati setelah terjadi peperangan besar antara Kekaisaran Bizantium dengan eh, Khilafah Abbasiyah pada waktu itu yang dipimpin oleh Al Muqtasim sebabnya karena ada seorang muslimah yang dihina oleh pihak Kekaisaran maka seorang muslimah ini meminta bantuan kepada kekhilafahan pada waktu itu terjadi peperangan sekitar tahun 823 Masehi Dan akhirnya kaum muslimin menang, tapi setelah kemenangan itu kota ini menjadi kota mati yang ditinggalkan Nah, nah kejadian Salman Al Farisi ini sebelumnya, beliau datang ke Amuriah, Amuriah namanya Maka beliau tinggal bersama Uskup ini di Amuriah sampai ketika dia akan meninggal dunia maka Salman mengajukan pertanyaan yang sama. Siapa yang engkau wasiatkan kepadaku orang yang aku bisa tinggal bersamanya dan aku beribadah bersamanya? Kata dia, aku tidak tahu seorang pun lagi. Semua orang yang beragama seperti agama kita dan melakukan hal yang sama seperti kita, aku tidak tahu ada seorang pun. Hanya saja engkau ini sekarang sudah berada di masa akan datangnya Nabi yang terakhir. Ya. Dia akan muncul di negeri Arab di wilayah di antara dua gunung batu. Yang di antara dua gunung batu itu ada kebun kurma. Maksudnya kota Madinah. Ya. Maka tinggallah kemudian setelah meninggalnya uskup di Amuria ini, beliau tinggal di situ. Ya, beliau kemudian mengembangkan usaha sampai beliau mempunyai sapi yang banyak, mempunyai kambing yang banyak. Lalu suatu saat Beliau bertemu dengan rombongan dari Arab, dari Bani Kal, yang datang. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, dari mana asal kalian dan kemana kalian akan pergi? Ya mereka katakan mereka dari negeri Arab dan mereka akan uh, kembali ke sana. Akhirnya beliau tawarkan, bagaimana kalau aku ikut bersama kalian? Kalian ambil semua sapiku dan kambingku, yang penting aku bisa ikut. Karena memang Nabi yang terakhir itu dijanjikan akan muncul di Arab. Ya, disebutkan kepada beliau tanda-tanda Nabi terakhir tersebut. Ada tiga tanda yang disebutkan oleh Uskup yang terakhir. Pertama Nabi itu dia tidak makan sodakoh, nggak mau makan dari harta sodakoh. Maksudnya dari harta zakat. Yang kedua dia mau makan dari barang hadiah. Yang ketiga di antara dua pundaknya ada tanda kenabian. Maka berangkatlah kemudian Salman Al-Farisi bersama rombongan tersebut. Dan jeleknya kemudian beliau dijadikan tawanan oleh mereka. Dan dijual di ketika beliau sampai di Wadil Qura. Di negeri Arab beliau dijual sebagai budak kepada seorang dari bangsa Yahudi. Ya. Maka bekerjalah beliau di kebun kurma Yahudi ini sebagai budak Dan beliau tidak mempedulikan itu Ya, Sampai kemudian ketika beliau bekerja sebagai budak Datang keponakan dari Yahudi ini dari kota Madinah Dia menyampaikan kepada pamannya bahwa di kota Madinah sekarang sedang gempar Ya, Kalau sekarang mungkin diistilahkan sedang viral Beritanya sedang viral. Apa itu? Ada seorang yang mengaku Nabi datang dari kota Mekkah dan dia didukung oleh penduduk Madinah. Ini didengar oleh Salman Al-Farisi dalam keadaan beliau sedang ada di atas pohon korma. Kata beliau ketika aku mendengar ini, terasa bahwa pohon korma itu bergoyang. Padahal bukan pohon kormanya yang bergoyang, beliau yang bergetar. Ya, Karena saat inilah berita yang selama ini beliau tunggu-tunggu beliau nanti-nanti. Ya. Hampir saja aku jatuh, kata beliau ketika mendengarkan bahwa ada seorang yang mengaku Nabi datang ke negeri itu berhijrah. ya Beliau belum belum meyakini secara pasti, tapi paling tidak berita ini memberikan setitik cahaya terang bagi beliau tentang Nabi yang telah dijanjikan. Maka beliau sampai ketika beliau turun, ya, mendengarkan perbincangan, itu marah tuannya, sampai digampar itu beliau oleh tuannya ini bukan urusanmu, ada apa engkau mencuri-curi dengar dari pembicaraan kami Ya, sampai kemudian beliau dengan caranya eh, disebutkan dalam riwayat ini keponakannya itu membawa Salman Al-Farisi dibeli, ya, dibeli oleh keponakannya Salman Al-Farisi dan dibawa ke kota Madinah begitu sampai di kota Madinah beliau yakin bahwa inilah kota yang dimaksud. Kota yang berada di antara dua gunung batu. Ya, di sana ada kebun-kebun kurma. Maka beliau pun bekerja di kebun kurma bersama Yahudi tersebut. Di kota Madinah. Sampai kemudian berita kepada beliau. Bahwa Rasulullah alaihi wasallam sedang ada di Kuba pada waktu itu. Baru sampai di Kuba. Diceritakanlah tentang uh, bagaimana Rasulullah SAW sampai kemudian beliau mencuri-curi waktu dari tuannya membawa kurma yang beliau kumpulkan dari hasil keringat beliau sebagai gaji beliau beliau kumpulkan, beliau bawa kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berada bersama sahabatnya. Lalu kata Salman Al-Farisi Aku dengar engkau mengatakan dirimu adalah seorang Nabi aku ingin berbuat baik aku ingin menolongmu aku punya beberapa kurma aku serahkan kepadamu dan untuk sahabatmu ini aku serahkan kepadamu sebagai sodakoh maka beliau perhatikan Rasulullah SAW ternyata Nabi membagi-baginya kepada para sahabat dan beliau sama sekali tidak makan maka kata Salman al-Farisi ini yang pertama. Tanda yang pertama. Bahwa Nabi yang terakhir itu tidak makan sedekah. Ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau bekerja kembali. Kemudian beliau kumpulkan lagi e, apa kurma dari hasil kerjanya. Beliau bawa lagi kepada Rasulullah Wasallam Yang waktu itu sudah berada di kota Madinah. Dan membangun masjid. ya Masjid Nabawi pada waktu itu. Dan beliau katakan. Aku datang kepadamu. Aku ingin menolongmu, aku ingin membantumu. Dan aku lihat engkau tidak memakan kurma yang aku beri pertama. Sekarang ini aku berikan bukan sebagai sodakoh. Makanlah, aku berikan kepadamu sebagai hadiah. Dan beliau lihat bahwa Rasulullah SAW memakannya. Ini yang kedua. Bahwa Nabi yang terakhir itu tidak makan sodakoh yang pertama. Yang kedua dia mau makan kalau itu adalah harta hadiah. Kalau itu dari hadiah. Nah, kemudian beliau balik kembali ke tempat si Yahudi tuannya yang Yahudi sebagai budak bekerja di, di perkebunan kurma. Lalu beliau di kesempatan yang ketiga kembali kepada Nabi Shallallahu Anhi Salam. Ketika kembali kepada Nabi Shallallahu Anhi Salam yang ada di sekitar para sahabatnya, beliau berputar-putar mengelilingi Nabi, putar-putar berputar-putar. Nabi tahu bahwa Salman al Farisi ini ingin membuktikan bahawa dirinya adalah seorang Nabi maka nabi dengan sengaja menyingkap kedua pundaknya sehingga terlihatlah tanda kenabian yang ada di antara kedua pundaknya begitu Salman Al Farisi melihatnya beliau jatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berlutut di hadapan nabi beliau menangis dan beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau adalah nabi yang selama ini aku cari ya sudah lengkap tiga tanda yang telah disebutkan kepadaku oleh uskup yang terakhir. Yang aku temui. Kemudian beliau menceritakan kisahnya kepada Rasulullah. Sallallahu wa'ala alihi Wasallam Maka beliau pun menyatakan. Ashadu an illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Rasulullah. Beliau masuk ke dalam Islam. Dan meninggalkan agama. Nasraniyah. Ini kisahnya. Ya. Dan beliau tidak sampai di situ. Karena beliau seorang budak. Beliau tidak bisa apa-apa. Budak harus mengikut sama tuannya dan dalam kondisi ini beliau tidak bisa mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW maka Salman Al-Farisi tidak ikut perang badar ya. padahal beliau sudah muslim tapi dia tapi beliau adalah budak pada waktu itu nggak bisa apa-apa ya. yang kedua beliau tidak ikut perang uhud nah baru ketika perang tabuk atau yang dikenal juga dengan perang Khandad. Nah, baru beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu Jadi kisahnya ini menunjukkan bahwa Islam itu memang mengakui perbudakan, tetapi juga mengenyahkan perbudakan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan gatib ya Salman. Ya. Ada di dalam perbudakan itu dan juga dibahas dalam kitab-kitab fikih apa yang diistilahkan dengan al-muqatabah. Di mana seorang budak menebus dirinya dari tuannya dengan menyicil, dengan harga yang sudah disepakati. Maka Nabi meminta Salman melakukan hal tersebut. ya, Katib ya Salman. 6. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Tolonglah aino uh, akhokum Tolonglah saudara kalian ini. 6. Nah, dan beliau Uh, menyicil untuk membebaskan memerdekakan diri beliau dengan harga 40 40 auqiyah dan 300 pohon kurma. Ya, dan ini jumlah emas yang cukup banyak 40 auqiyah pada waktu itu. Nah, sampai kemudian singkat cerita bahwa Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membantu Salman Al-Farisi. Maka Nabi SAW meminta setiap sahabat menyumbang. ya, Pohon kurma, Enggak usah pohon kurma. Jadi beliau meminta para sahabat itu menyumbang sesuai dengan kemampuannya bibit pohon kurma. Ya. Maka ada sebagian sahabat yang menyumbang 20 bibit pohon kurma. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Sampai terkumpul 300 dan 40 Auqiyah itu Nabi menyumbang sebesar telur dari emas yang dihargai cukup untuk 40 Auqiyah ya. maka kemudian Nabi mengatakan jangan engkau tanam pohon kurma itu sebelum aku yang memulainya maka setelah digali lubangnya maka Nabi orang yang pertama memasukkan pohon kurma itu ke dalam lubangnya dan beliau ikut menanamnya bersama para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah kemudian Salman Al Farisi menjadi orang yang merdeka dengan bantuan Nabi alaihi wasallam. Nah, ini ringkas kisahnya yang disebutkan di dalam riwayat Al Imam Ahmad dan yang selainnya dengan sanad yang hasan. Jadi ini memang benar-benar kejadian peristiwa perjalanan keislaman Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, dan beliau pada akhirnya mengikuti perang khandak perang khandak apa idenya dalam perang khandak perang khandak itu disebut juga perang tabuk Hah? juga disebut dengan perang al-ahzab kenapa disebut perang ahzab karena pada waktu itu Arab mengumpulkan menggalang pasukan sebanyak 10.000 orang dari berbagai macam kabilah suku. Dan sebelumnya Arab tidak pernah berperang dengan pasukan sebesar 10.000 orang kecuali pada waktu itu, itu yang pertama. Mereka datang mengepung kota Madinah ingin membinasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Itu kan kejadian Perang Ahzab. Kenapa perang ini juga disebut dengan perang Khandaq? karena perang ini Rasulullah SAW meminta bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana siasat perang yang akan mereka ambil untuk menghadapi para uh, company ya waktu <laughs> itu yeah. apa namanya pasukan sekutu ini tadi ya yeah, yang berjumlah 10.000 orang maka Ternyata ide yang paling cemerlang pada waktu itu diajukan oleh Salman Al-Farisi. Dan ini adalah ide perang yang memang dilakukan di kalangan bangsa Persia. Yaitu mereka menggali lubang besar. Mengelilingi pintu masuk kota. Sehingga musuh terhalang oleh lubang besar, parit. Di mana di seberang parit mereka sudah menantinya. Dengan pasukan. Jadi siapapun yang masuk mencoba masuk ke dalam parit itu akan dilempari dengan panah. Akan di Lembak dengan panah dan dilempari dengan tombak. Kalau dia lolos dari parit itu, dia sudah berhadapan dengan pasukan perang yang dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rintangannya double double. Udah ada di depannya sudah ada parit yang besar. Kemudian kalau mereka masuk, mereka akan dihujani dengan senjata. Kalaupun lolos, sudah ada pasukan yang menantinya di seberang dari parit tersebut. Ini adalah strategi perang yang sangat jitu. Yang akhirnya tidak bisa kaum musyrikin memasuki kota Madinah dan mereka diporak-porandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan angin kencang yang datang di malam hari dan menghancurkan tenda-tenda mereka. Maka ini adalah kecemerlangan ide Salman Al-Farisi radiyallahu anhu. Dari kisah ini, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran mutiara hikmah yang bisa kita ambil di dalam kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil di dalam kisah ini, barakallahu fikum bahwasanya coba kita lihat dari awal kisah bagaimana Salman Al Farisi menemui uskup-uskup tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain apa yang bisa kita tangkap dari ini bahwa dari masa lampau pun orang-orang yang mengikuti kebenaran itu jumlahnya pasti minoritas ya yeah. dan memang itu sudah menjadi karakter watak dari kebenaran selalu kebenaran itu hanya didukung oleh minoritas bukan mayoritas Loh, sekarang umat Islam banyak, Ustaz, di muka bumi. Ya, antum di Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islam. Tapi kalau umat Islam ini mau dibandingkan dengan penduduk dunia yang ada sekian miliar, berapa miliar sekarang? 7 8? Antara itu ya. 7 atau 8 miliar penduduk dunia. Berapa? Berapa persentasenya umat Islam? Kecil sekali. Yang dominan yang lebih besar itu jumlah dari orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dari umat Islam yang sekian banyak pun, dengan berareka ragam pemahaman mereka, pemikiran mereka, keyakinan mereka, cara ibadah mereka yang benar-benar mau meluruskan keyakinannya amalannya ibadahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga minoritas di antara umat Islam itu tidak banyak orangnya ya dan ini semakin dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum Hatta ya'tiya amrullah wahum ana dharik. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada di tengah-tengah ummatku ini ta'ifah. Apa artinya ta'ifah? Segelintir orang, sekumpulan kecil. Ya, yang mereka itu membela kebenaran. Zahirina alal haq tampak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Walaman khalaafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Hatta yaktiya amrullah sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Wahum ana dhalik. dan mereka masih komitmen dengan keadaan yang seperti itu. Jadi jumlahnya minoritas. Ya. Sehingga ini adalah hal yang penting. ya yang harus kita tanamkan dalam-dalam di dalam hati sanubari kita bahwa kalau kita ingin berpegang benar-benar dengan kebenaran jangan pernah takut untuk menempuh jalannya kenapa? karena jalan kebenaran itu selalu yang mengikutinya hanya sedikit orang ya yeah dan justru mayoritas manusia tidak menyukainya dan tidak ada berat dan tidak ada di jalannya itu dari dulu kalau seandainya Salman Al-Farisi mudah untuk mendapatkan orang-orang yang mengikuti kebenaran beliau nggak perlu susah-susah berpindah-pindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain harus bertanya ya seperti kisah yang sudah kita sebutkan karena memang dari dulu seperti itu Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa aksar man fil ansabilillah. "Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah prinsip Islam yang bertolak belakang dengan apa yang diistilahkan sekarang demokrasi. Demokrasi sangat menuhankan suara mayoritas. Padahal Islam mengatakan mayoritas itu bukan suara kebenaran. Kebenaran itu sering sekali ada pada suara minoritas. Orang yang menyuarakannya. Sehingga kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, jarang Allah memuji suara mayoritas. Kalau Allah berbicara tentang mayoritas, selalu Allah mengingatkan akan bahayanya. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau Allah berbicara tentang minoritas, Allah katakan sedikit dari hambaku yang bersyukur, sedikit dari hambaku yang beriman, sedikit dari hambaku yang mau mengingat, sedikit-sedikit-sedikit. Selalu sedikit Allah katakan, tidak banyak. Maka di sini artinya bahwa kalau kita mengikuti kebenaran ya tuntunan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah SAW, Jangan melihat orang. Ini diamalkan orang banyak enggak. Bukan itu yang penting. Karena keumumannya banyak orang itu tidak mau mengamalkan. Kalau kita mau seperti Salman Al-Farisi, yang penting itu benar enggak sih? Oh ternyata benar. nih loh ayatnya, ini loh hadisnya. Oh ya sudah. Belum ada orang yang mengamalkannya, enggak apa-apa. Kita memulai untuk... Mengamalkannya, semoga nanti ada orang-orang yang juga mau ikut untuk mengamalkannya, menjalankannya. Begitu, dan kita masih ingat dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan di dalam Sahih Muslim, Bada al Islamu ghariban, kuasa yang wudhu Islam itu dimulai asing, asing Islam itu dimulainya." tidak ada orang yang tahu ya? dimusuhi, diperangi dihalangi jalannya pengikutnya disiksa bahkan dibunuh itu ketika mulainya Islam ya. dianggap sebagai ajaran baru memang iya ajaran baru pada waktu itu sebab manusia pada umumnya sesat di dalam jalan-jalan Ya, ada yang beragama Yahudi ada yang beragama Nasrani tapi mereka sudah mengubah-ubah agama mereka tidak ada yang murni, kecuali hanya segelintir dari manusia yang masih berpegang kepada kemurnian agamanya sebelum datangnya Islam. Islam itu dimulai dengan asing. Dan kata Nabi, Wa saya udu Dan Islam itu akan kembali asing. Datang saatnya Islam kembali asing, terutama di akhir zaman. Ya di zaman kita ini, termasuk akhir zaman. Islam itu asing. Bahkan umat Islam sendiri merasa asing kepada Islam. Ya, sesuatu yang itu dari Islam mereka nggak tahu. Oh, iya ya, ini benar ya. Ini ada dalilnya ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah ya. Nggak tahu, padahal dia Muslim. Asing. Tapi memang demikianlah kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya? Sampai muncul pertanyaan yang ditanyakan oleh para ulama mana yang lebih ngeri keterasingan islam di awal permulaannya atau keterasingan islam di akhir zaman di awal datangnya atau di akhir zaman ini mana yang lebih dahsyat di akhir zaman kenapa Kenapa? kalau di awal permulaan islam asingnya islam itu di tengah orang-orang kafir yang memang tidak beragama islam yang tidak mau mengatakan La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah Kalau sekarang ini Keterasingan Islam itu di tengah-tengah Orang yang mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Rasulullah Banyak orang yang takut pak Mau mengamalkan Islam Dikatakan Islam Apa? Dikatakan radikal lah Teroris lah Dikatakan apa lagi? Hah? wahabilah apalah yeah. banyak ungkapan-ungkapan yang memojokkan orang yang ingin mengamalkan islam dengan sebenar-benarnya yeah. kembali asing keterasingan itu muncul di akhir zaman bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya kalau orang-orang kafir menganggap asing wajar, tapi umat islam sendiri yang menganggapnya aneh ini nggak wajar tapi itu terjadi. Wa saya kata Nabi dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ya, datang dalam sebagian riwayatnya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, manil ghuraba? Ya Rasulullah, siapa orang-orang asing itu tadi?" Maka kata Nabi a.s. Al-lazina yuslihun inda fasadin nas Yaitu orang-orang yang mau melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia yang rusak Mau mengembalikan kemurnian Islam di tengah-tengah banyak pihak yang telah mengotori Islam Dengan pemahamannya dengan keyakinannya, dengan pemikirannya dengan amalannya Nah kita mau memurnikan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Nah kita mudah-mudahan termasuk dari orang-orang yang berbahagia walaupun dianggap asing oleh manusia. Ya. Kalau kita ingat dulu tahun 80-an wanita pakai jilbab aja itu dimusuhi pak ya, ya enggak sih pak, dituduh apa? E, makanannya beracun, kalau dia jual makanan gitu kan? Ini macam-macam tuduhannya. Mungkin kalau yang sempat mengikuti tahun 80-an, ya. Dan langka sekali wanita yang pakai jilbab, gak usah kan jilbab yang besar gitu ya, jilbab yang kecil aja. Jarang, dulu orang pakai selendang, wanita-wanita itu cuma pakai selendang gitu. Tapi sekarang sudah gak asing, ya. Bahkan sudah menjadi semacam tren kan ya. Wanita-wanita yang pakai khimar atau jilbab yang agak besaran bahkan. Ya. Dan itu suatu hal yang perlu disyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang keterasingan itu, kalau kita mau berjuang di dalamnya, kita menyebarkan Islam, insya Allah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada orang-orang yang diketuk hatinya oleh Allah, yang dia suka kepada kebaikan dan kebenaran, akan mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah. Nah, Akhwani muslimin rahimani rahimakumullah. Contoh lain misalnya seperti pakai jubah. Coba tahun 90-an, mana orang-orang yang jarang orang pakai jubah begini? Asing, ya enggak sih? Sekarang artis pun pakai jubah. Dan ya asing. Tapi kan melewati tahapan-tahapan yang luar biasa perjuangannya gitu. Pakai koplo begini. Dulu ini cuma orang-orang yang sudah dianggap haji yang pakai. Kalau nggak haji jangan coba-coba gitu. Iya, <g Sukar> <tuk> Pak. Ya. <tuk> ya. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia perkembangan umat Islam luar biasa. Ya, kecenderungan-kecenderungan kepada Islam itu bangkit dan antusias yang sangat tinggi. Nah, walaupun ya pasti ada rintangan dan halangannya dan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak nama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan atribut yang sama tetapi mereka melakukan perusakan-perusakan di tengah-tengah umat Islam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwa orang-orang yang ingin menuntut agama, ilmu agama dari kebiasaan masa lampau dari sejak masanya para sahabat Nabi saw sampai saat ini adalah dengan melakukan rehlah. Ya, rehlah itu istilahnya mengembara, mengembara untuk menuntut ilmu. Kalau di zaman zaman dulu Dunia persilatan pedepokan kan juga nuntut ilmu silat mengembara ya, ya supaya ilmunya sakti mandraguna gitu mengembara dia dari satu tempat ke tempat yang lain menimba ilmu persilatan, ya ilmu agama pun seperti itu sama bahkan lebih karena semulia-mulia ilmu adalah ilmu agama, ya kebiasaan orang-orang dahulu mulai dari para sahabat sampai saat ini orang yang ingin mapan ilmu agama mengembara. Mencari guru-guru yang mumpuni. Yang ahli di bidangnya. Akan beda rasanya belajar dari orang yang betul-betul menguasai suatu bidang ilmu. Yang memang betul-betul alim. Kita mengembara ke negeri yang memang di sana. Ada orang yang seperti itu dengan orang yang kita belajar. Mungkin dia tahu tapi tidak menguasai. Gitu. Ya. Sehingga perjuangan menuntut ilmu itu akan membekas di dalam hati sanubari kita karena ilmu yang kita pelajari tidak didapatkan dengan mudah. Orang kalau yang akan ilmunya. Karena tidak dapatnya mudah. Jadi perjuangan ilmu itu apabila mendapatkannya dengan sulit, ya dengan pengembaraan, dan orang mengembara itu pasti tidak mudah, perjalanan jauh, butuh perbekalan. Makanya kata lima musyafi'i, orang yang menuntut ilmu agama itu butuh beberapa hal. Pertama, di antara yang beliau sebutkan, tul zaman, masa yang panjang. Orang gak bisa belajar mapan ilmunya, hanya belajar sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, gak bisa. Ya, yeah. bahkan para ulama itu belajarnya sepanjang usia sampai mati, karena ilmu agama itu tidak akan pernah ada habisnya. Semakin kita dalami, kita akan semakin sadar bahwa kita itu bodoh dan tidak mengerti ilmu agama. Hanya orang-orang yang tidak pernah belajar aja yang menyangka bahwa dirinya pinter. Kalau nggak pernah belajar, dia nyangka ilmunya banyak. Tapi kalau dia belajar, semakin dia tuntut ilmu agama itu, dia semakin tahu ternyata ilmu ini semakin luas semakin banyak hal yang dia tidak mengerti maka inilah kebiasaan orang-orang terdahulu mengembara menuntut ilmu kita ingat, coba lihat di dalam surat Al-Kahfi, kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir Salam. apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mengembara sampai ketemu dengan Nabi Khadir Allah tunjukkan kepada Nabi Musa bahwa di atas ilmunya masih ada orang yang berilmu, yaitu Nabi Khadir Nabi Musa itu nggak bisa menilai apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang mereka lewati yang dikisahkan di dalam Surat Al-Kahfi. Kata Nabi Khadir, engkau sabar, engkau jangan tanya. Nanti akan aku beritakan di akhir perjalanan. Tapi kan pada akhirnya Nabi Musa selalu tanya. Ya, ketemu dengan anak kecil dibunuh. Loh, kenapa kok dibunuh gitu kan? Ketemu dengan apa namanya? Uh, mereka datang ke sebuah negeri, ke sebuah tempat penduduknya tidak ingin menjamu mereka, tidak mau menjamu mereka. Lalu ketika di negeri itu keduanya menemui sebuah bangunan yang akan roboh, justru dibangun ditegakkan kembali oleh Nabi Khadir. Kata Nabi Musa, kenapa kata Nabi Musa alaihi salam? Kenapa engkau bangun kembali? Penduduknya saja tidak mau menjamu kita. Mereka tidak menunaikan hak kita. Karena Nabi Musa alaihi salam tidak tahu apa yang ada di balik peristiwa peristiwa tersebut. 6. Nah, maka ini pengembaraan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam baca dalam surat Al-Kahfi ketika beliau bertemu dengan Nabi Khadir alaihi Ya. Dan para sahabat bukan hanya Salman Al-Farisi, ya, ada Abu Hurairah yang juga mengembara. Untuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu dari negerinya, dari sukunya, dari kabilahnya, beliau datang kepada Nabi seorang diri, ya, nggak punya apa-apa, tapi beliau selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi kemanapun sampai beliau kelaparan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu, jadi ilmu itu dicari dengan mengembara, rehlah. Ya, jangan merasa puas dengan guru agama yang ada di tempat kita, terutama yang masih muda-muda. Ya, masih umur 20-an, umur 25-an, umur 30-an, umur 35 masih kuat. Selama masih kuat, bisa belajar agama, belajar. Ya, jangan hanya di Cilanda saja gitu, ya. Kajian di masjid ini bagus insya Allah Tapi jangan cukupkan, cari ke tempat lain. Ya, perbanyak ilmu, perbanyak guru. Supaya wawasan kita menjadi luas. Di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berpindah-pindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain. Kita kalau berpindah-pindah tempat seperti ini sekarang gampang. Kendaraan mudah. Ya ada pesawat, ada kereta api, ada mobil. Nah orang dulu naik apa? Umumnya mereka naik onta. Ada pula yang naik keledai. Kalau kita baca biografi para ulama dalam menuntut ilmu nangis kita dan rasanya kita nggak akan sanggup karena banyak pula di antara mereka itu yang mati di tengah perjalanan karena menuntut ilmu karena kehabisan bekal. Ya, muslimin rohimani warahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman al farisi di mana seorang yang ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibutuhkan dari dirinya al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya, Kalau kita ingin mencapai ridha Allah, kita butuh kesungguhan, keseriusan. Gak bisa beragama itu sambilan, hanya sekedar waktu yang tersisa. Kita harus serius, sungguh-sungguh. Ya, yeah. kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah Taala, Allah lebih bersungguh-sungguh kepada kita. Makanya datang dalam riwayat Al Bukhari dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, apabila hambaku itu mendekat kepadaku dengan berjalan atau dengan sejengkal. Aku mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sehasta, maka aku mendekat kepadanya dengan sedepa sehasta. Segini, iya kan? Sedepa segini. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan berlari-lari kecil. Ya? Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam beragama. Dalam Al-Quran Allah menyatakan. Alladhi najahadufina lanahdiannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Allah bukakan hati kita menjadi orang yang lebih baik kalau ada kesungguhan. Tapi kalau ibadah kita ya kenaknya aja, belajar agama ya kenaknya aja, ya mendekat kepada Allah ya kalau sempat, ya, ya hasil yang akan kita dapatkan juga sama. Kenapa kok kita nggak bisa menjadi orang yang lebih baik dari sisi ibadahnya, ya penguasaannya terhadap Al-Quran, ilmu agamanya dan sebagainya itu kenapa? Karena Anda nggak pernah sungguh-sungguh. Kalau anda sungguh-sungguh Allah bukakan jalannya. Itu sudah janji Allah. Misalnya nih, kita mau bisa baca Qur'an. Tapi nggak pernah mau belajar Al-Quran secara serius. Mana mau bisa? Iya kan? Kita mau hebat sholatnya. Tapi sholatnya males. Ya bagaimana mau bisa bagus sholatnya? Semuanya itu harus dimulai dengan kesungguhan enggak usahkan urusan agama urusan dunia aja kalau kita enggak serius enggak sungguh-sungguh enggak akan pernah berhasil ya ya puluhan tahun kita bekerja ya gitu-gitu aja kenapa karena enggak sungguh-sungguh enggak serius ya. makanya inti dari sebuah kesuksesan itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat muslim kata Nabi alaihi salatu al-mu'minul khawi ahabbu ilallah minal mu'minidza'if Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat apanya? yang kuat hartanya? kalau karena banyaknya harta orang kafir lebih banyak hartanya dari kita atau karena kuat fisiknya, dia lebih dicintai oleh Allah. Orang kafir itu ada yang lebih kuat fisiknya daripada kita. Gak usah kan orang yang beriman? Gitu. Atau kuat pengaruhnya? Enggak juga. Banyak orang-orang yang enggak beriman itu lebih kuat pengaruhnya daripada kita. Berarti pernyataan Nabi, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, yang dimaksud adalah yang lebih kuat imannya. Ini dua sifat yang berkaitan. Sifat kekuatan dengan sifat keimanan. Kalau imannya semakin kuat, dia semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada imannya yang lemah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, وَفِيْكُلِّنْ khair Dan pada masing-masing pihak ada kebaikan. Nah, kemudian kata beliau, beliau mengatakan, إِحْرِسْ عَلَى مَا was وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ Ya, kata Nabi anehissalatu wassalam ihris ala ma yanfauk bersungguh-sungguhlah engkau dalam perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu itu ini satu kunci keberhasilan baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia kalau dalam urusan agama misalnya anda mau apa? mau bagus ibadahnya? mau baik ilmunya? Mau kuat keimanannya dan ketakwaannya. Kuncinya pertama, antusias. Semangat sungguh-sungguh. Ya, Gak ada yang mustahil bagi Allah. Taala. Kalau kita serius. Allah akan mudahkan jalannya. Ya. Kadang ada sebagian orang datang, Ustaz, ana sulit banget belajar bahasa Arab. Kok gak bisa-bisa ya? ana udah ganti-ganti guru, Ustaz. Ya mungkin barangkali Anda gak serius. Loh buktinya Apa? kok enggak serius anda selesai enggak bukunya enggak usah dan itu anda enggak serius kalau orang serius bukunya harus diselesaikan baru bisa kalau bukunya enggak selesai gimana bisa gitu ya maka kuncinya adalah antusias serius itu yang pertama ihres alamayan fauq selama itu bermanfaat serius kerja juga gitu ya bukan masalahnya anda jual sesuatu yang sepele tapi kalau anda serius anda akan kaya karena itu kerjaan anda akan berhasil, ada nggak orang kaya karena jual donat? ada nggak ada pengusaha donat yang kaya karena donatnya yang dulu dia jualan kaki lima orang yang jualan bubur, orang yang jualan ini tapi dia serius, dia kembangkan usahanya, fokus untuk di situ nggak berpindah-pindah pekerjaan, nggak ganti-ganti profesi nggak ganti-ganti yang dijual itu yang dia kembangkan serius, sungguh-sungguh dia tanpa pantang menyerah, pantang putus asa, pantang untuk pupus harapan. Berjuang. Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Yang kedua kuncinya kata Nabi anehissalatu wassalam. Wasta'in billah. Mohon pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda itu bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kita, walaupun gelar kita profesor, doktor, ahli ekonomi terus kalau begitu anda pasti kaya anda pasti rezekinya melimpah siapa yang siapa yang mengatakan itu, siapa yang menjaminnya karena yang membagi-bagi rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehebat apapun kita maka tidak boleh kita lupa akan pertolongan Allah tabarukah wa ta'ala itu adalah sumber dari segala kekuatan maka kata Nabi billah, minta tolonglah kepada Allah serahkan urusannya kepada Allah baik dalam mencari rezeki, baik di dalam apa saja yang kita lakukan serahkan urusannya kepada Allah, minta bantuan kepadanya minta pertolongan, mulai dengan bismillah dan jangan pernah lupa berdoa kemudian yang ketiga wala jangan pernah merasa lemah jangan gampang berputus asa, jangan gampang menyerah jangan gampang untuk luiuh, berjuang maka itulah sumber dari keberhasilan maka kalau tiga ini dilakukan oleh seorang hamba dia akan berhasil seperti Salman Al-Farisi gak pernah menyerah coba bayangkan dari negeri Persia sampai kemudian dia terdampar ke Syam sampai lagi terdampar ke Nyerok sampai terdampar ke Turki sampai terdampar baru ke, ke negeri Arab itu pun menjadi budak. Tidak pernah putus asa sampai menjadi budak. Setelah ketemu dengan Nabi masih jadi budak. Bertahun-tahun beliau menanti untuk bisa memerdekakan diri. Sampai akhirnya merdeka dan bisa benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Kegigihan yang luar biasa, semangat. Bersungguh-sungguh. Itu adalah kunci dari setiap keberhasilan. Makanya dalam pepatah dikatakan menjat wajat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menggapai, akan memperoleh nah, saya kira itu dulu yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena memang waktu kita sudah cukup sudah berapa lama tadi? ada satu jaman ya? satu setengah malam, Masya Allah biasanya yang dengerin lebih fokus ke waktu daripada yang berbicara <laughs> kalau yang berbicara nggak kerasa biasanya nah taib Ya kita untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan? <tuh> yang nggak apa-apa langsung juga nggak apa-apa boleh kok. Kalau ada pertanyaan? Gak ada sih. Entah Ini di luar materi tapi Yang kita sudah nabor setelah itu hitbah, proses hitbah yang benar itu bagaimana warna itu melamar yeah. proses melamar yang benar kalau di dalam Islam melamar itu tidak ada seremoni ataupun acara yang tertentu begitu, dengan eh, apa namanya membuat misalnya semacam pesta dan sebagainya tidak ada Melamar di dalam Islam itu cukup seorang laki-laki datang kepada wali si wanita dan mengatakan niatnya Bahwa saya ingin menikahi putri anda Nah itu namanya sudah lamaran Itu namanya sudah melamar di dalam Islam Itu cukup begitu, sederhana, Islam itu gampang Yang nyulit-nyulitkan itu kita sekarang ini Pakai acara inilah, acara itulah, sewa gedung, apa segala macam Akhirnya mumet sendiri Ya, baru lamaran belum lagi acara pernikahan ya termasuk apa tukar cincin ya kebiasaan tukar cincin itu tidak dari Islam kebiasaan tukar cincin itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin al Albani rahimahullah dalam kitabnya ada Zafaf itu adalah kebiasaan nasrani ya itu adalah kebiasaan Nasrani dan bukan dari Ajaran Islam Jadi kalau kita umat Islam Ngapain kita niru-niru seperti itu Katanya kalau tukar cincin Nanti cincin itu melingkar di jari manis Nah jari manis itu nyambung ke hati Gitu Ya ada urat yang nyambung ke hati katanya Jadi cintanya melekat Masya Allah bukan, Bukannya banyak ya orang yang sudah lamaran terus bubar Padahal sudah ganti cincin Sudah tukaran cincin berarti tidak melekat-melekat itu <laughs> ya. Yeah. jadi logika yang seperti ini terkadang uh, membuat sebagian orang semakin yakin padahal tidak logis yeah. dan yang lebih buruk lagi ini bukan kebiasaan yang datang dari Islam tapi kebiasaan dari orang-orang Nasrani yang mereka melakukannya ya. Yeah, uh, tentunya bukan berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya karena mereka kafir jadi yang namanya lamaran di dalam Islam itu sederhana saja. Seorang datang kepada wali si wanita dan mengatakan mengutarakan niatnya untuk menikahi putrinya, ya. Nah, maka itu sudah disebut dengan khidbah, disebut dengan melamar. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana urusan keluarga Salman al sementara beliau tidak memiliki tempat tinggal? Tidak disebutkan bahwa saya tidak tahu, tapi dalam uh, biografinya tidak disebutkan. Beliau punya istri, beliau punya anak. Ya, mungkin beliau nggak sempat nikah. Ya, nggak sempat nikah, dan kondisi ini juga dialami oleh sebagian ulama. Ya, semacam ada beberapa ulama yang nggak sempat nikah, semacam Sheikhul Islam, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, ya terkadang sebagian orang, karena kesibukannya terhadap dakwah, kepada jalan Allah, atau kesibukannya dengan ilmu, atau kesibukannya dengan hal-hal yang lain, ya sehingga tidak sempat melakukan pernikahan. Ya, ya barangkali, mereka kuat untuk menahan syahwat mereka, sehingga bukan hal yang, wajib bagi mereka untuk segera menikah. Yang wajib untuk menikah itu kan yang tidak kuat menahan syahwatnya. Yang kalau dia dia tidak segera menikah dia akan melakukan perbuatan zina. Itu wajib bagi dia menikah. Kalau orang yang syahwatnya selalu menggelora tapi dia masih bisa tahan, ya sunnah bagi dia untuk menikah. Ya. 6. Nah, kalau ada orang yang mempunyai kepentingan agama, sementara kalau dia menikah itu akan terhalangi Mubah bagi dia untuk menikah jadi nikah itu bisa berbeda-beda hukumnya Nah tapi secara umum mana yang paling utama seorang yang nikah atau yang tidak nikah jawabannya jawabannya apa yang menikah karena menikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau ada orang sengaja meyakini benci kepada pernikahan dia telah membenci sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam faman an sunnati ya yang salah itu kalau ada orang sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa menikah ini nggak boleh di masa nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis anas bin malik dalam riwayat al bukhari dan muslim ada orang yang sengaja ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak menikah maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini seorang yang menikahi para wanita. Lalu kata beliau, Faman roh an sunnati, pale isamini. Barangsiapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, so, lagi, dunia, apa untuk nah saya sambung tentang masalah nikah tadi ya, supaya jangan Mungkin sebagian orang ingin mencoba meniru Salman Al-Farisi. Padahal anak nggak nikah aja dah. ya Kalau Salman Al-Farisi memang seorang yang luar biasa. Masing-masing ya. orang harus mengukur kemampuan dirinya. Anda bisa nggak seperti Salman Al-Farisi? Apalagi di masa ini dengan fitnah yang demikian luar biasa. Fitnah wanita ya. ya Kondisi para wanita yang terlihat mana-mana. Bahkan banyak yang tidak menutup aurat Ya sehingga kalau untuk masa seperti ini kayaknya menikah itu akan lebih menjaga agama, menjaga pandangan, menjaga kehormatan daripada tidak menikah. Ya, makanya perintah Nabi saw ya maksharush as shabab wahai para pemuda, manis ta'awaming kumulbaah, barang siapa barangsiapa diantara kalian bisa menikah maka menikahlah. fa innu basar wa ahsanu lil -farj. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Ya, lebih menjaga kehormatan. Nah, kalau dia termasuk orang yang mampu bahkan dibolehkan di dalam Islam untuk dia menikah lebih daripada satu istri, iya kan? Di antara tujuannya apa untuk menjaga? kehormatan dirinya, menjaga syahwatnya jangan dia salurkan ke tempat yang haram. Banyak orang sekarang yang tidak mau poligami tetapi dia selingkuh itu salah banget gitu ya. Islam memberikan pembolehan poligami itu bukan dalam kondisi darurat ya. artinya seperti sebagian orang mempersempit ruangnya, hanya sekedar kalau istrinya tidak mempunyai keturunan nah bolehlah gitu ya atau apalagi, bukan hanya sekedar itu, bahkan walaupun alasannya saya ini punya syahwat yang lebih, tidak cukup dengan satu pasangan. Boleh Islam membolehkan kok itu solusi yang Allah berikan, ya asal dengan syarat dia mempunyai kemampuan untuk adil, ya. Maka orang yang sebelum melakukannya, dia harus pelajari hukumnya segala sesuatu yang terkait dengan pengamalannya supaya dia jangan salah kaprah dalam mengamalkan hal tersebut dan itu solusi solusi sosial yang diberikan oleh Islam untuk uh, masalah hubungan antara lelaki dan wanita yeah. sehingga kita jangan uh, berpura-pura menolak poligami kemudian terjadi berbagai macam perselingkuhan dan perzinaan di mana-mana Nah, maka ini harus dipelajari dengan sebenar-benarnya dan lengkap hukumnya di dalam Islam, dijelaskan oleh para ulama apa itu keadilan, harus bagaimana yang dia melakukannya dalam hal nafkah, dalam hal tempat tinggal dalam berbagi berbagai macam hal nah, yang penting dia harus berilmu sebelum dia beramal sehingga tidak salah kaprah dalam melakukannya nah, tapi sekarang ini banyak orang yang salah kaprah di dalam melakukannya, iya karena dia tidak berilmu sebelum beramal ya yang prakteknya salah itu jangan dijadikan alasan untuk mentidakbolehkan sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Maka lakukanlah dengan cara yang benar. Nah, mungkin itu. Terus tadi masalah zuhud. Zuhud itu, barakallahu fikum. Zuhud itu sebagaimana yang dikatakan oleh eh, para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan bahkan para ulama yang sebelumnya semacam Al-Hasanul Basri rahimahullah. bahwa yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang menghalangi kita dari Allah. Bukan zuhud itu identik dengan kemiskinan. Dengan ketiadaan harta dan sebagainya. Ukuran zuhud bukan itu. Ya. Yeah. Kalau seandainya zuhud dilihat dari kemiskinan dan ketidakpunyaan harta, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bagaimana dengan Nabi Dawud? Ya? Bagaimana dengan sahabat-sahabat mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka mempunyai harta kaya raya semacam Abu Bakr, semacam Umar, semacam Utsman, semacam Abdurrahman bin Auf. Apakah mereka tidak zuhud? Zuhud. Karena ukurannya bukan punya harta atau tidak. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi dari Allah dan kampung akhirat. Kalau seorang yang punya harta benda, kaya raya itu, kemudian dia mampu menggunakan hartanya di jalan Allah berbagi dengan orang lain. Orang-orang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan untuk kepentingan di jalan Allah. Dia bantu masjid, dia bantu panti asuhan, dia bantu uh, pondok pesantren. Ya, dia sediakan dana untuk dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Dia zuhud. Karena dia menggunakan hartanya untuk kepentingan akhirat. Hatinya tidak pernah terbelenggu dengan keduniaan. Tidak rakus dan tamak kepada dunia. Buktinya apa? Dia gunakan hartanya di jalan Allah. Ini zuhud. Walaupun dia kaya raya. Yang salah... Bahkan ada orang miskin melarat. nggak punya apa-apa tapi hatinya rakus dan tamak kepada dunia. Ini bukan orang zuhud. Walaupun pakaiannya copang camping. nggak ya, punya kendaraan apa-apa. Makannya juga sulit. Selama hatinya rakus dan tamak kepada dunia. Maka dia bukan seorang yang bukan seorang yang zuhud. Ya. Nah Salman Al-Farisi beliau memilih hidup sederhana. Beliau memilih hidup dengan sedikit harta, karena memang pada kebanyakan manusia, harta yang sedikit itu lebih selamat bagi hidupnya. Kita ini, pada umumnya, kalau kita jujur, harta itu selalu menjadi fitnah yang menjauhkan kita dari agama, membuat kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ketika hidupnya biasa-biasa aja, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin fikirnya, rajin ininya, rajin itunya. Begitu usahanya di, diberi kemajuan sedikit oleh Allah, usahanya berkembang dan kemudian e, laku dan laris, dia sudah mulai jarang kelihatan di masjid, sholatnya sudah, sudah mulai terlambat-terlambat. Ya, bahkan sudah mulai bolong-bolong Baca Qur'annya juga sudah tidak seperti dulu Ngajinya apalagi ya Zikirnya apalagi Kadang kalau kita tanya Mana Bapak Fulan kok nggak kelihatan Di kajian, oh iya saat sekarang sibuk Berarti hartanya menjadi fitnah kan Untuk dia, buktinya dia Lebih jauh dari Ibadah, dari agama, dari kebaikan Yang sudah pernah dia lakukan ketika dunianya Dibukakan oleh Allah itu memang kebanyakan kita seperti itu ya sehingga sering sekali kehidupan kita yang sederhana yang ala kadarnya itu membuat kita lebih terdukung untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi nggak salah juga kalau ada orang yang kemudian kan namanya rezeki itu beda-beda Allah memberinya tidak dalam kadar yang sama ada orang yang sedikit usahanya tapi diberi kekayaan oleh Allah Allah memang menghendaki dia jadi orang kaya dia mau memiskin-miskin memiskin-miskinkan diri, nggak bisa ya dan itu pernah terjadi, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, semakin dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah, semakin bertambah usahanya semakin maju, semakin banyak bertambah sampai beliau menangis menangisnya bukan karena berkurang hartanya, tapi bertambah bertambah hartanya, kalau kita apa kita sering juga nangis, tapi nangisnya karena berkurang bukan bertambah ya, jadi kebalikan dari Abdurrahman bin Auf ya, jadi zuhud itu adalah yang penting hati kita tidak tamak, tidak rakus kepada dunia dan kita buktikan di dalam amal kita di mana kita menggunakan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah, wa'allahu'alam bisawab Bustam nah, ya disebutkan begitu, cuman alamah alamah tuh ah. Ya, yeah. secara lebih detailnya saya nggak ingat sekarang apa yang disebutkan. Cuma secara garis besarnya disebutkan alamatun tuh nubuah, tanda kenabian begitu saja diantara dua pundak beliau. Allahumma mohon nasihatnya jika kondisi ekonomi orang tua saya, alhamdulillah, mana yang lebih utama memberi sedekah kepada orang tua atau bersedekah kepada pihak lain yang diatasanakan oleh orang tua? Jadi lokasi atasnya ah, mana yang lebih utama? Bu? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama memberi sedekah kepada orang tua atau bersedekah kepada pihak lain yang dianiakan untuk orang tua masalahnya dalam keadaan orang tuanya mampu Toib kalau orang tua kita dalam keadaan mampu orang punya orang yang ada hartanya maka apa yang kita berikan kepada orang tua itu tidak bisa dikatakan sebagai sedekah nah ini kadang dalam bahasa kita semuanya disamakan dalam bahasa syariat dalam bahasa fikihnya itu beda sedekah itu adalah harta yang kita keluarkan, kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kepada al-fukhara wal-masakin. Maka apa yang kita keluarkan itu disebutkan dengan, dinamai dengan sedekah, sodakoh dalam bahasa Arabnya. Kalau yang kita beri adalah orang mampu, orang punya, dia tidak lagi dinamakan dengan sodakoh. Tapi dinamakan dengan hadiah. Karena tujuan kita memberi kepada orang yang mampu bukan untuk menolong kebutuhannya. Tapi tujuannya sudah untuk menyebarkan kasih sayang antara kita dengan dia. Untuk menumbuhkan rasa cinta, memupuk rasa cinta sesama kaum muslimin. Maka disebut dengan hadiah. Nah, kalau kita memberi kepada orang tua kita yang mampu, itu namanya hadiah. Bukan lagi, sodakoh. Ya. Yeah. Nah, kalau orang tua kita tidak mampu itu juga bukan namanya uh, sedekah. Tapi namanya nafkah. Naf Nafaqah dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Kalau ada orang tua kita yang tidak mampu untuk menafkahi dirinya, menghidupi dirinya, maka kewajiban itu berpindah kepada anaknya. Anaknya yang mampu, maka dia harus menafkahi orang tuanya. Wajib hukumnya dia menafkahi orang tuanya. Nggak boleh dia tinggalkan orang tuanya terlantar. Tanpa ada yang menafkahi, karena orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja dan tidak bisa menafkahi dirinya, itu hukumnya. ya Jadi nggak boleh anak itu berlepas diri, ah, anak sudah punya kehidupan sendiri, ya sudah, nggak bisa. Kalau dia memang nggak mampu nggak bisa menafkahi dirinya, dia selalu kekurangan, maka jangan sampai orang tua kita itu minta sama kita, wajib kita menafkahinya. Sehingga dia terpenuhi kebutuhannya. Kalau dia memang orang cukup, orang punya, ya itu tadi, disebut dengan hadiah mana yang lebih utama kalau kita eh, bersodakoh atas nama orang tua kita ini nggak bisa dibandingkan kenapa karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana bisa jadi kita bersodakoh atas nama orang tua kita akan lebih utama misalnya karena orang tua kita orang yang punya ya kebetulan di waktu yang lain Orang tua kita, walaupun punya, ada kebutuhan yang sangat besar. Dia butuh bantuan kita. Ya, punya hartanya itu nggak cukup untuk kebutuhan yang yang yang dia perlukan pada waktu itu. Bisa jadi kita membantu orang tua kita ya, dalam apa yang dibutuhkannya itu lebih utama daripada kita bersedekah atas nama orang tua kita kepada orang lain. Jadi, masing-masing kondisi sesuai dengan keadaannya. Ya terkadang sodakoh kalau memang orang tua kita nggak membutuhkan apa-apa sodakoh atas nama orang tua kita bisa jadi lebih baik mereka mendapatkan pahalanya dan bisa pula sebaliknya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Nah Wallahu'ala Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar terhindar dari atau rasa malas untuk beribadah para. Hal yang pertama harus dihindari supaya kita tidak malas di dalam belajar agama dan termasuk beribadah kepada Allah adalah tinggalkan perbuatan dosa tinggalkan perbuatan dosa karena dosa itu mengotori hati hati kalau sudah kotor dia akan apa ya akan sulit untuk menerima cahaya sulit untuk menangkap petunjuk dan hidayah sehingga mau digerakkan ibaratnya hati yang sudah sakit Orang sakit itu kan susah untuk digerakkan. ya. Apalagi kalau hati itu sampai mati. Maka dari mana kita akan mendapatkan kehidupan dan gerakan iman dari hati tersebut. Maka jangan biarkan hati kita terkotori dengan dosa. Melihat kepada yang haram. Mendengar kepada yang haram. Berbicara yang haram. Melakukan hal-hal yang haram. Mencari rezeki dari yang haram dan sebagainya. Tinggalkan perbuatan dosa. Karena itu adalah sumber... Di mana kita males untuk belajar agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah, karena setiap saat, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik, kita membutuhkan hidayah dari Allah yang membukakan hati kita untuk kebaikan. Makanya, setiap sholat di antara bacaan kita adalah ih siratul mustafi. Kita enggak butuh petunjuk agar kita masuk Islam, kita sudah Muslim. Kita nggak butuh petunjuk agar kita mau ibadah. Kita sudah mau ibadah. Berarti kita butuh petunjuk supaya hati kita lebih rajin untuk ibadah. Supaya lebih rajin untuk belajar. Supaya lebih rajin untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya. Jadi hidayah yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi kita. Maka setiap saat di antara bacaan yang kita baca di dalam salat Ihdina siratul mustaqim. Ya dan doa yang sering dibaca oleh Nabi termasuk yang paling sering dibaca oleh Nabi Allahumma ya muqallibal kulub sabit kalbi ana dinik wahidat yang membolak-balikkan hati kokohkan hatiku di atas agamamu karena hati kita yang menguasainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sudah. saya kira itu dulu uh, dari pembahasan yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya sudahi billahi taufiq